Lagi lagi. lagi, lagi, lagi, lagi, anak kecil, anak kecil, lagi anak kecil, anak kecil, anak Anak aduh, anak adeng. Sabunan nih, sabunan. Mana sabunan? Sabunnya mana? Wah, oh, enggak nyampe. Enggak nyampe sabunnya. Ya. Oh. Sabuna, <laughs> Rudi, Cabunan, Sabunan, sabunan. Ya, yeah. mancuran lagi mancur. di rumah ada air. Ayo ya. <tuk tangan> ya. udah pulang. Ayo, Ayo udah udah udah.